Proses distribusi logistik dan dari dapur umum dan juga relawan di Dusun Balong, Desa Banyulegi kecamatan Dawar Dan tampak inilah kondisi saat ini untuk Desa Dusun Balong, Desa Banyulegi sebagian rumah sudah ditinggalkan penghuninya nah, untuk nah, mengusir yang tempat aman. Untuk warga yang tercampak Bagaimana perkembangan saat ini untuk di lokasi ini, Mas? Terima kasih, eh, di hari kedua, banjir di tetap berdasarkan. Bagi-bagi, eh, sampai saat itu, setelah semalam kan surut, hampir bisa eh, dinyater. Tapi, sebut tadi ganjak air naik kembali, tapi dengan desa sangat pelan. Berapakah kakak, Mas, yang di sini, Mas? Jadi kemarin awal 30 kakak, sekarang sekitar 25 kakak yang masih di kamar lah, minggi sih disautnya cinta yang ini mas Iman, uh, apa yang sudah bisa kita lakukan uh, mas, seperti kemarin setelah uh, mendengar berita kejadian tanggul jebol dan banjir kita melakukan dari kita yaitu melaksanakan uh, penanganan kepada penyitas atau uh, korban seperti memenuhi kebutuhan pangan dengan mendirikan dapur umum begitu mas ini saat ini juga terjadi uh, teman-teman melaksanakan pendistribusian teman-teman agihnya juga teman-teman relawan yang lain iya benar sekali sekitar 250 nasi bungkus. yang kemarin ada 5 dusun sekarang menjadi 3 dusun yaitu di kawasan Lorjo dan Balong Banyulegi terima kasih mas